ini adalah apa yang dibilangnya sambungan <laughs> jadi ada sesuatu yang belum terselesaikan jadi ada yang Dan kita saya ingin bahas lebih <coughs> lebih manis lagi jadi kali ini saya masih masih terkena panggilan dari Bos Jamir jadi saya harus out oke lu dua beset wow K Kaya dong. Kaya Kenapa Karena... bisa menjadi pengacara? Kenapa bisa jadi pengacara? Itu um, tahun itu berapa? Aku baru jadi pengacara. 2010 itu aku baru baru tertarik ke dunia pengacara. Dulu aku lebih tertarik di dunia non-litigasi. Itu, itu kayaknya waktu itu di Walhi Nasional, aku sempat di Jakarta. Habis itu kemudian... Um, Aku selesai di sana, mikir maunya pensiun dari dunia-dunia aktivis tuh. Terus, ah udahlah, kayaknya uh, di pengacara aja. Karena memang sebelumnya, uh, uh, dunia hukum ini, dunia pengacara, aku udah lama geluti. Cuman pengacara resminya, tanda petik gitu, itu aku baru di 2010. Sebelum-sebelumnya, waktu ke mahasiswa, aku udah memimpin lembaga apa... Bantuan Hukum, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, PBHI Bali tuh. Itu tahun berapa? 2005 aku udah mimpin PBHI itu isinya sekitar lima puluhan pengacara-pengacara senior. Tuh. Aku sendiri waktu itu sarjana hukumnya belum. Tapi aku udah mimpin lembaga Banduan Hukum, Lembaga Banduan Hukum dan HAM Indonesia, gitu. BPHI Bali. Kenapa bisa dipenjara? Berapa, berapa lama di penjara? 6 bulan. 6 bulan, oke. Okay. Bisa diceritain nah, Sebenarnya aku gak mau cerita. Soalnya. Cerita lah. ya? Biasa aja wajah Kan narasumber boleh menolak untuk menjawab Rick. Ih kok sombong sekali jadi pengacara Coba disitikan awalnya sampai Iya kan, gak, kan narasumber itu punya hak untuk tidak menjawab Kencang lagi kena Aku gak bisa menjawab Berapa bulan nah. di penjara? 6 6 bulan karena apa? karena protes, protes kebijakan publik protes kebijakan uh, SB tuh naikin BBM tuh tahun itu tuh naikin BBM janjinya 100 hari nggak naikin BBM belum 100 hari udah naikin BBM gitu dan itu waktu itu di Frontier Frontier Bali itu Frontier Bali terus uh, itu tahun berapa? 2004, 2004, 2004, 2004. ya? 2004. aku dulu Mimpin organisasi gerakan mahasiswa ekstra kampus namanya Frontier Bali Front Demokrasi Perjuang Rakyat Bali Frontier ya? ya Frontier, sekarang masih hidup juga tuh organisasi hidup uh, Aku sejennya, aku pimpinannya Dan uh, waktu itu anak-anak, nah waktu itu kita memang mau protes kebijakan nggak terima kita dengan kenaikan harga BBM zaman SBY karena itu berkhianat sama janjinya Berapa waktu itu? Apanya? Lupa harganya, yang jelas dinaikin tuh Hmm. Tapi belum 100 hari dia udah dan tiga bulan tuh janji 100 harinya nggak naik harga BBM ternyata naik. Cuman harga BBM itu kan punya efek ya, dia punya punya apa? Efek berantai gitu kenaikan harga BBM kan nggak cuman bensin yang naik, tapi kan juga pasti berpengaruh terhadap bahan makanan dia, ya, bahan-bahan harga-harga kebutuhan pokok lainnya gitu. Dan sebetulnya itu menjadi kebijakan yang tidak strategis itu yang kita protes. Cuman cara protesnya waktu itu kan teman-teman sebetul, sebetulnya kan teman-teman yang anak-anak yang setting anak-anak yang setting sebetulnya memberikan simbolisasi politik gitu simbolisasi politik nah termasuk salah satu adalah membakar gambar SBY gitu, waktu itu ya presiden ya. tapi kan masih ada sisa waktu itu masih ada pasal penghinaan presiden pasal Belanda yang masih diadopsi di hukum Indonesia yang kemudian belakangan dihapus <tuh> gitu, oke okay. ya akan dihapus dan kemudian kejahatan eh, kejahatan tidak pidana penghinaan presiden kemudian eh, termasuk juga tindak pidana arsai, arsai artikelan gitu eh, itu kemudian dianggap bukan lagi kejahatan gitu eh, setelah putusan MK gitu. jadi sebenarnya secara pidana aku bersih gitu setelah putusan itu hmm. nah waktu itu itu memang settingannya anak-anak tuh aku bilang hmm, kamu yakin nih mau bakar gambar presiden? Yakin bang? Nah ternyata di lapangan gak ada yang uh, Mereka yang mau bakar, mereka yang men-setting aksinya, mereka yang aksinya sampai bakar gambar presiden Ternyata di lapangan gak jadi bakar gitu Sementara gambar udah dicoret-coret hmm. Akhirnya waktu itu kemudian karena aku pimpinan oh, Pimpinan betal. organisasi ya, komandan organisasi ya, tanggung jawab komandan, itu tanggung jawab pimpinan Aku ambil alih dengan resiko masuk penjara gitu. Jadi sebetulnya itu yang latar belakangnya. Kemudian aku masuk. Kalau kalau cerita ini ini tidak pernah aku ungkap, Pak. Ini baru pertama kali aku deh. Jadi kalian ini udah ngangkut sepedaku terus <laughs> membuat aku cerita ini tidak pernah aku ceritakan. Dan itu memang buatku prinsip harus harus seperti itu. gitu Setelah uh, kamu uh, keluar segala macam, kan muncul tolak reklamasi ini. Hmm apa yang menginisiasi kamu uh, sehingga saya pun ikut di sini dengan teman-teman harus diperjuangan tuluk benua ini. Sederhana saja waktu itu karena memang aku dari dulu di dunia aktivisme gitu di dunia gerakan sosial gitu ya. Naluri itu kan udah terbentuk. Benar. Dia lama-lama tuh -lama kan udah kayak jadi hobi gitu ya. Dan kamu kuat loh sampai sekarang gitu loh. Lo. Ya itu udah, itu sama aja kayak orang belajar naik motor, kalau takut jatuh pasti nggak naik motor, kalau takut takut terantuk batu ya nggak jalan hmm, kaki hmm, gitu, hmm. Ya, ya, ya. itu kan konsekuensi logis itu, ya. jadi Isu dibuat santai-santai aja. Isunya kan dibayar. Isu, Pak, kamu nanya. Kalau, gak didengar dong pertanyaannya nah ya ada beberapa orang ini kru kru apa host ya? <laughs> co-host ya? nah itu, itu, itu, itu, itu nanti, nah maksudnya yang menginisiasi kamu uh, biar harus uh, benua ini tetap menjadi laut ya uh, gini gini per, pertama itu aku baru kuliah itu aku tersesat ke jalan yang benar jadi aku kuliah aku ketemu dengan senior-senior yang ada di gerakan tahun? Tahun 1995 aku kuliah di arsitek okay. Aku teknik di CRC Oh kamu nah, arsitek lho Wih, arsitek lho Gak marah gini lho Aku mungkin bisa disebut pengkhianat teknik lagi <laughs> <laughs> Nah terus Ya jadi Jadi aku masuk ke, ke teknik, ke arsitek Ketemu teman-teman Di senat mahasiswa yang, yang memang mereka aktif di gerakan gitu ya Dari situ aku mulai terlibat, terus ada namanya Wa'ran, Koran, ya, Suryawan dari 1995 itu salah satu yang inisiasi Granat ya, kalau sekarang. dia itu yang kemudian mengajak, mengarahkan aku aku dibawa di, ke sastra UNUD untuk ketemu hmm. aktivis-aktivis, ya, dari situ kemudian aku tertarik dengan dunia, dunia Geraan aku dulu gak suka baca, terus tertarik baca, tertarik diskusi gitu dan itu ter, terpupuk dari 95 bayangkan itu gitu jadi udah, udah setengah hidupku ada di dunia gerakan, nah, sampai ketemu kemudian kasih yang teluk benua, yang teluk benua kan sederhana saja, e, karena kalau misalkan begini, kenapa sih ngelawan reklamasi di teluk benua, karena berkaca aja deh sama reklamasi serangan, gitu, hmm. sederhananya gitu, jadi apa sih gitu. Hmm. terumbu karangnya hilang, manggutnya habis, biota lautnya habis, pantai emasnya Serangan dulu itu namanya Gold Beach loh. Itu pantai di Serangan dulu ada namanya Gold Beach. Iya, iya, iya, Pantai emas. Iya, pantai itu, itu memang kayak emas tuh pasirnya. Ya, ya. Kemudian direklamasi dalam di zaman orde baru. Dan hasilnya kan awut-awutan sampai detik sampai sekarang kan ya. Enggak ya, jadi apa. Lautnya hilang, nelayannya waktu itu enggak punya kerjaan lagi, bahkan jadi pencuri terumbu karang banyak ada di Malah jadi tempat sampah kan. Jadi gitu, nah berkaca dari itu bahwa ini pembangunan yang destruktif gitu. Maksudnya, Bali ini gak kekurangan lahan kalau mau berinvestasi Tapi kenapa harus di Teluk Benua, kenapa harus nguruk Teluk Benua Teluk Benua itu, itu bendungan alami untuk, untuk lima sungai Tukan Badung, Tukan Mati, Tukan Sama, Tukan Tuban, Tukan Bualu itu kalau musim hujan itu Lima sungai itu ngalirkan air ke Teluk Benua Hmm. Nah, dan di situ kemudian fungsi-fungsi uh, ekologisnya, fungsi-fungsi lingkungan hidupnya tinggi gitu. Nah, kalau itu kemudian diurut dan itu menjadi pulau private gitu, terus buat apa? Kalau sekarang ya, kalau sekarang kan masih menjadi milik publik. Hmm. Tapi kalau dia dibangun pulau-pulau dimiliki oleh satu investor gitu, itu menjadi private. Dan publik kehilangan kehilangan ruang sebelumnya, kehilangan tempat gitu ya. Publiknya kehilangan tempat, malah kehilangan empat mata pencaharian biar lautnya hilang tempat musik ekologinya juga hilang gitu yang yang gitu, -gitu aja yang simpel-simpel dan, dan dan itu yang benar-benar ya sudah ini harus ditolak aku nggak pernah aku nggak pernah anti dengan investasi tapi aku akan mengkritisi investasi yang yang yang, yang destruktif gitu jadi nah. ada kebencian terhadap investasi nah, nah ini ada isu-isu ada isu, katanya, semua ya, ada. Jadi, udah masem, udah kapan? Dia, Diam dia, kalian dia, bisa ngomong no nah katanya ada isu kamu dibayar yang bayar siapa kalau aku dibayar tempat kerja aku karena aku kerja iyalah digaji kalau aku dibayar karena aku pengacara iyalah cuman sederhana saja kalau mau dia, dia, Aku sangat terbuka tuh, mau cross CR rekeningku, rekening istriku itu gampang banget Kalau misalkan dari dulu ya, dari tahun 99 misalkan kalau aku mau Aku sudah dicalonkan, kalau aku mau mungkin aku RI gitu Kalau aku mau gitu Aku juga pernah ditawarkan jadi komisaris, BUMN tawaran-tawaran oh, puluhan M sampai ratusan M itu ada Paling, paling tinggi berapa bro? Paling tinggi kalau dihitung ya 200 M itu ada Yang nawarin siapa? Yang nawarin ya, mereka berkepentingan supaya proyek ini saja jalan 200 miliar? Uang mukanya 25 miliar plus Lamorgini itu pernah ah, Tidak pakai kompromi aku tolak, aku bilang gak bisa Oh berarti minta nama, enggak Ketika aku tawar, aku bilang gak bisa Ya berarti minta nama <tuh> Aku banyak di tawaran-tawaran Hampir, hampir hampir tidak semua tapi hampir setiap yang kita advokasi itu menawarkan yang begitu begitu ya dan dan reklamasi pun nggak terjadi sampai sekarang gitu ya lah ya karena perjuangan bersama kan perjuangan ya. rakyat aja kalau kalau sendiri ya apa sih gendut ini gitu jadi sebenarnya itu kan gini gini uh, uh, itu perjuangan bersama dan mereka ya termasuk kamu lah teman-teman itu kan punya punya nalar yang sama kan kecerdasan publik. Orang sering begini, seolah-olah masyarakat itu nggak punya kecerdasan intelektual. Sebetulnya, masyarakat itu punya kecerdasan intelektual. Jadi mereka bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Kendali tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Aku misalkan disuruh menjelaskan secara ilmiah juga nggak tahu, tapi aku tahu bahwa itu buruk. Dan cermin yang sederhana adalah tulok benoaya, reklamasi serangan. nggak dapat apa-apa. Ya, dan, dan, dan, kan? dan itu menjadi pulau private, sekarang publik aja masyarakatnya gak bisa masuk ke sana gitu. namanya kalau private dan itu kan tidak boleh diulangi kejadian-kejadian buruk itu untuk Bali gak boleh diulangi Bali ini bisa berinvestasi dimana-mana saja sebetulnya sepanjang menghargai rule kemudian rule ya menghargai rule dalam artian bukan rule yang kemudian diubah-ubah aturan yang diubah-ubah untuk kepentingan investasi tapi sesuai dengan rule pahami uh, budaya Bali, pahami kebutuhan masyarakat Bali sebenarnya clear. Nah, saya ini, mau, Jagir bayar berapa nih? <laughs> <laughs> saya mau tanya nih, wak, uh, dan Gendo ini kan sering sekali dia uh, membela masyarakat secara Pro Bono. Nah, sekarang saya mau tanya uh, lebih ke kawan kita Jering gitu. Hmm. Nah, bagaimana menurut Pak En Gendo kasusnya Jeringin? Jering, aku tetap pada prinsip jering gak bersalah. Nah, tapi kan di, di, di, di, di Indonesia kita masih banyak pasal-pasal kolonial yang kemudian bangkit lagi, termasuk di Undang-Undang UNAN ITE. Dan, dan aku, oh, oh, oh, oh, oh, apa namanya, dalam penegakan hukum sering terjadi abuse of power gitu, sering terjadi penyalahgunaan gitu ya, atau sering terjadi pemaksaan yang terkait dengan penguasa. Aku bilang gitu kan, artinya kita tidak ber, bisa berpikir lurus-lurus saja, -lurus akan... A akan banyak banyak sisi-sisi non hukum yang akan berpengaruh termasuk dalam kasusnya jaring bisa saja seperti itu itu yang aku bilang dari awal. Sehingga aku bilang lebih baik oh, oh, ini ada potensi masalah gitu. Kalau oh, apa namanya? Oh, apa namanya? kalau ini dilanjutkan nih bisa kamu sampai bisa, bisa diperkarakan, bisa dipidanakan gitu karena undang-undangnya terbuka. Undang-undang ya. pasal 28 itu kan terbuka sekali dan itu aku peringatkan itu tapi kan waktu itu Jering bilang mau apa apa aku siap di penjara Biasanya sudah tinggal anu aja kan berserah ke semesta gitu kalau nasibnya baik ya tidak akan digeret kalau nasibnya buruk ya digeret seperti hari ini gitu realitas uh, hukumnya kenyataan hukumnya kan adalah Jering dinyatakan bersalah kalau kita melihat kalah dan menang secara hitam putih Jering dalam posisi kalah Yeah, karena iya, dinyatakan bersalah iya. kecuali dia bebas murni, itu iya. baru menang hitam iya, iya, iya. dan putihnya kan gitu iya. tapi kalau kemudian kita bicara secara esensi dan substansi misalkan kan, iya. kan e, kalau orang yang memelototi mem mem mem mem sidang gitu kan iya. mungkin akan punya asumsi yang sama atau pendapat yang sama dengan, dengan kami di kuasa hukum bahwa tidak, tidak, tidak pantas untuk dipidana, tidak pantas dinyatakan bersalah karena semua status dia itu, apa yang dia tulis secara substansi kan itu adalah kenyataan sebetulnya satu berangkat dari media, berita media yang diangkat kemudian itu kritik kepada organisasi ID secara terbuka hmm. dan tapi kan pasalnya terbuka sekali pasalnya terlalu terbuka untuk bisa diinterpretasi dan yang diadili kan kemudian adalah ekspresinya, bukan pesannya ah. yang diadili, dijerik di itu kan ekspresinya bahasa kacungnya Seniman itu memilih diksi-diksi yang yang yang yang kadang aneh gitu ya, yang yang yang yang daya betoknya ditambah gitu. Dia bisa bisa hiperbolik. Nah, uh, itu kan ekspresi. Ekspresi se setiap orang itu kan beragam. Nah, yang diadili Jering itu yang dinyatakan dia bersalah kan karena dia bilang kacung, kemudian ternyata uh, menurut majelis hakim itu itu bukan kacung. Kemudian uh, emotikon babi. Uh. Emoticon babi, It kan, kan, itu yang diadili. Pertanyaannya, kalau nggak ada kata kacung dan kata babi, itu mau mengadili pesannya? Pesannya, pesan yang mana? Yang salah? Nyata, ada Di depan persidangan, ada ibu-ibu yang gara-gara rapid test, gara-gara prosedur rapid test, dia sekian jam terlantar, akhirnya bayinya meninggal. Gitu. Dan itu hadir di persidangan, suami istri itu, dan itu fakta gitu. Jadi, yang diadili kemudian itu gara-gara menaruh emoticon babi. Gara-gara ah. ngomongin kata kacung Sementara ketika ditanya ke, ke ahlinya sendiri yang dihadirkan oleh pihak jaksa Ini kacung itu kata yang netral juga Dan oleh ahli bahasa yang lain dikatakan bahwa kacung itu oh, tidak selalu bermakna buruk gitu Tidak selalu bermakna buruk Buktinya ada profesor namanya kacung marijan gimana kalau kacung itu selalu di, di, di, diasosiasikan buruk Profesor namanya profesor kacung marijan Gimana coba? Tapi kan ekspresi yang dia bukan pesan. Kalau pesan clear, nggak bisa jadi yang disalahkan. Tapi kalau kalau emoticon babi, ya, dimaknai sebagai cacian, menyebut ide babi, misalkan dia. Ya, ya begini, bro. Ini kan soal perspektif, gitu. Perspektif, nah, makanya perspektif ketemu perspektif, kan? Dan akhirnya memutuskan bahwa dia bersalah. Tetapi yang patut menjadi catatan begini, ada. Kalau kita bandingkan, dia kan... Jadi ini kan tokoh publik ya? Figur, hmm. publik figur Publik figur itu, kalau Ahok, yang kita aku catatnya tiga aja perbandingannya, Ahok Ahmad Dhani, uh, Ustadz Alfian Tanjung. Ahok, pasalnya sama nih, pasal 28, <tuh> undang-undang ITE. Ahok itu uh, di, dituntut satu tahun percobaan, karena dua tahun penjara masuk tuh. Ahmad Dhani, kalau tidak salah, dituntut dua setengah tahun penjara, difonisnya dua tahun penjara. Ustadz Alfian Tanjung dituntut tiga tahun oleh jaksa, dihukum 2 tahun. Jeling dituntut tiga tahun, dihukum 10, 10 bulan. Lan. Kalau itu cara mengukur, kalau itu cara kita mengukur secara kuantitatif, menang deh. Nah. Tapi kalau misalkan kita ukur uh, dalam ukuran hitam putih, kalah. Deh. Nah, sekarang ukuran ukuran menang dan tidaknya kita pakai apa? Kalau pakai ukuran ponis hakim, ya kalah dia. Jaksa yang menang. Tapi mari kita pakai ukuran nurani publik. Nurani masyarakat. Dengan uh, perspektif bahwa masyarakat tuh punya nurani, bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Hari ini, respon terhadap jering gimana? Kalau respon terhadap jering dan kita bisa buktikan di media sosial dan segala macam, secara kuantitatif respon terhadap jaring itu jauh lebih banyak positifnya dan banyak mengecam putusan hakim maka itu menunjukkan jaring dalam posisi yang benar tapi kalah di mata hukum karena undang undangnya yang terbuka makanya kemudian tuntutannya adalah undang-undangnya harus direvisi sepanjang undang-undangnya begitu ya semua hal bisa bisa menjadi salah gitu, hmm. gitu loh Apalagi jering punya kebiasaan, misalkan dia uh, antara status dengan emotikonnya gak pernah nyambung Sering gak nyambung Itu kan kebiasaan dia gitu Gimana sih ngomongin dia lagi megang drum tapi di statusnya ada lipstick Gimana ya. sih antara maskulin dengan lipstick itu yang yang identik dengan feminin Aku gak, gak, gak seksis ya, tapi kayak begitu misalnya. Itu kan gak nyambung gitu Masa kemudian lipstick dijadikan ukuran bahwa itu simbolisasi feminis kan gak juga Emotikon kan terpisah itu, suka-suka orang aja. Itu. Hmm. Oke, okay, sekarang. Pertanyaan ah, kamu masih? Masih, masih ini. Masih, apa kemampuan, pesan? Kemampuan-kemampuan kan terbatas kalau bertanya. Kler. Nah, sekarang apa yang pesan yang bisa kamu sampaikan Ivan itu secara hukum ataupun secara demokrasi berpendapat? Ya, uh, kebebasan berpendapat itu memang Memang di, dijamin oleh Konstitusi, tapi kemudian ada undang-undang lain yang tidak menjamin itu. Contohnya undang-undang ITE yang kena pernah, pernah kena gitu. Maka di situ perbedaannya. Cuman lagi-lagian dalam dalam uh, proses hukum, dalam penegakan hukum, karena hakim sudah memutuskan termasuk kasasi, sudah memutuskan jering bersalah ya, uh, mau tidak mau kita terima itu sebagai realitas hukum. Bahwa itu putusan itu bisa diperdebatkan iya, tapi secara realitas hukum, ya penyataan hukumnya jering bersalah tapi bersalah di mata hukum itulah kemudian dan belum tentu bersalah di mata masyarakat. mata masyarakat dan itu yang membuat jering keluar dengan kepala tegak dari penjara pesan-pesan untuk masyarakat nih Bor? pesan-pesannya, ya tetap kritis kalau jadi movie maker jadi movie maker yang kritis, tapi bukan hanya filmnya yang kritis Perilakunya juga kritis, kalau jadi musisi Tentang. jangan liriknya yang kritis Jadi juga perilakunya kritis, gitu-gitu aja kan sederhana. tetap Tindakan itu kan manifestasi pikiran ya. Tindakan itu manifestasi pikiran Kalau kalau kita punya pikir uh, kita punya critical thinking, pikiran yang kritis, maka tindakannya juga harus kritis Kalau tindak, pikirannya yang kritis tapi tindakannya yang tidak kritis itu terjadi gap dan itulah problemnya dan itu harusnya terbuka semua orang untuk dikritik, termasuk aku misalkan. E, termasuk aku misalkan yang ngomongnya idealis-idealis-idealis tapi kemudian tindakannya tidak idealis itu kan bisa dikritik secara terbuka, sah-sah ya. saja. Termasuk pertanyaan-pertanyaan, ah gendut demo-demo kan karena dibayar gitu. Ya aku, aku dengan segala yang aku punya, dengan segala kehormatan yang aku punya, aku kan bilang aku tidak pernah dibayar oleh siapapun. Bahkan bayar-bayarnya kita tolak, tapi kalaupun itu tidak dipercaya ya sudah Periksa rekening, kalaupun itu tidak cukup, gini saja Kalau yang Hindu sediakan Banten, mari kita eh, Yang yang Hindu sama-sama Hindu, nah, kamu pilih guru di mana, saya siapkan Banten nah, Mari mari kita sama-sama bersumpah gitu ya. Kalau kamu nuduh saya, kalau mau di mana, dalam pe dalam peta aja Bawa pejati satu, doa kita di situ saya yakin gendo ini demo-demo karena dia tidak mendapatkan bayaran. Dan saya yakin itu kalau kalau tuduhan saya ini bohong, saya disiap kena karma tujuh turunan gitu misalnya. Aku akan sebaliknya, bahwa aku tidak pernah menerima uang-uang seperti itu. Bahkan aku menolak uang-uang seperti itu. Kalau aku berbohong, maka aku yang kena karma. Wah, aku sangat berani. Karena kalau hari ini kita ngomong enggak enggak, mana juga orang percaya gitu loh. Iya, iya. Ada maling ngaku katanya sudah kalau maling nggak ngaku ya gini banten aja kalau yang Hindu atau kalau yang yang Muslim dengan cara apa kalau yang Kristen dengan cara apa yang Buddha dengan cara apa pemucu dengan cara apa mari itu yang agnostik dengan cara apa mari aku terbuka sangat terbuka dengan itu karena kalau cara membuktikan dengan omongan e, sinisme itu tinggi sekali kecurigaan itu tinggi sekali e, informasi ya. itu dari berbagai macam. Kalau hari ini misalkan aku pakai mobil bagus, aku punya rumah bagus Orang berpikir itu aku dapat dengan cara-cara jahat gitu Jadi buktikan saja Dan aku bukan orang yang tertutup Aku orang yang terbuka Gitu Karena pertanyaan Ming Mereka sudah berhasil mengadu doma kita Mengadu doma kita Jadi... Karena kamu yang kamu yang emosi, makanya kamu membalas denam Padahal kan dendamku cuma soal sepeda Tersalah gitu Tapi gini <tuk> eh turunin sepeda aku mau sepeda. <tuk> <tuk> jangan dijadiin merchandise. Kalau ada merchandise sepeda gendung para itu bohong. Oh, yang di ini itu nggak ada hadiah-hadiah itu tuh. Lah itu benar benar. Jadi <tuk> <tuk>